Iya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, ini iya, iya, iya, jam blok. Kalau ini on tahu. Mayan. Masuk. Pisau namanya. Prosesi. Oke, Prosesi. Siap. Siap. Bang. Tutorial. Hmm. Tutorial ya. Bawang merah, red onion. plus white onion. Rasa so Inggris. E, chili. Seneng. Nganu, ya, ya. Aku seneng, <tuk> seneng ini. Ya, ini. Aku eh kurang resik, or, kurang or, resik. Or. yang resik, Iya. Oh, ini yo ya. jenis hmm. <tuk> <tak. tuk> <Maka> barang toh? <tuk> di jenis enak -enak barang. Iya yeah. di barang Iya. Tumbuhkan oh nah, hey, iya, eh. ini, <tuh. Masik, tuh. ini, Orang, ini, ini, ini, ini, ini, iki, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Oke, okay, sak durung iki modelnya kan iki wajah nih stainless, hati. Bener orang kelet cara niku seasoning sih. Ini pengen seasoning kuih di panas nganti no, kemen deng kemebul baru nu kayak minyak benora kantil Oh ya mau juga. Uyah motor nanti aja ya additional nyek wis digoreng. Ini tutorialnya Yo ya nasi goreng Jawa tapi tahap-tahapannya Chinese. Chinese? Iya. Wah ini kurang nggak kurang proy oleh. Kalau nyambel iki tangannya gak kurang melengker, jadi jarinya ini rasanya itu tawar biar es bengiling. safe, motor ini mau motor tofu and chicken tofu and chicken Mau oh, ngejogok ini, tuh, orang, orang enak, kan? enak. Jokowi, jokowi ini dong. Ini Kali eh, ini, kalo ini, kalo ini, kalo ini, kalo ini, Aku ini, ini, Ini Mana sih? Ini kopi Ini itu. Model ini lihat nonton itu pemberkurah modelnya ini, ini kan? sabar. ini siapa kasih dia yeah, bosku, pergi yeah. persiapan dongke, dongke cipok se, na aku ira dongke se i, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, itu ini nasi goreng Jawa, ini nasi goreng Jawa kuwi bumbunya itu mesek. jadi matang nasi nek-nek nasi goreng jawa yuk bumbunya di tau masi nah ini bina ra bina ra nasi yang ketinggalan nah, cara Mane, ini, mene, ini mene, mene, mene, mene. Mene. jadi kalian coba ini terangkat semua jadi yuk, cara ini korah-korah yuk! Kita akan pakai sabun hmm. ambil mudah tangga bos Masuk, masuk, masuk, masuk. Okay. mau pita pita desa mau cara yuk. jadi beda beda desa ibu cara sing beda kadang ono sing dok se. Terus, sego mari mana, oh, langsung bumbu, sih, lagi sego ya, oh, jadi, mau, mau, betul, betul, jadi, setiap desa punya caranya sendiri-sendiri, uh, sendiri. sok ininya, iya, iya, Huh? Oh, itu terakhir ya misalnya sampean gue segoni rodok kempel jadi saat durungnya tiga minyak sih minyak terus dicampur-campur roto jadi ini kok minyaknya itu apa segoni rodok berminyak lah itu bakal gak mungkin kelet di wajan kiri darah nih ya bos misalnya sambian duit sego tidaklah mm. sego nih kempel sayur mm. sayur sayur sayur masuk sayur masuk manggap suhu cukup goreng kita selectkan. ini seasoningnya kurang sewe, nah, kurang banyak diburu ku orang masak tambah deh bos ini timboi saus saus kakade saus orang saus kecap nah ini sini nasi goreng Chinese perpaduan <laughs> Japanese and Chinese fried rice hmm, langsung ini masuk Ush. gimana rasanya saudara tunggu aja nanti ya tunggu aja nanti tunggu -tunggu. Wah, iya, Oke, wasp. siap. Hanya -hanya Matai. Hmm. Matai. Itu. Hmm. Ini Godong. Gak papat, oh terang ya, ini bos. Yeah. bisa goyang mana Padahal ini lho So, so nah, oleh duit misalnya, <laughs> so, so, nah, oleh duit, misalnya kalau YouTube. Wajan apa <laughs> ya an goyang. Cukungan, ya, baru aja, baru gayung, uh, masuk. masuk ya ya, muka -muka muka yang cepet, ya cepet ngano oleh sebu subscriber. baru 4000 jam tayang. besar matang soalnya ini, uh, tidak meyakinkan. Taruh wajah nih yo, kelek jadi ini sikit nasi goreng mamut, mamut yo yo, nyoba cewek fried fry fry rice yo yo, yo cangin nih fry rice, kalau ini universal fry rice ya, terus <laughs> ngerti dilanjut mana yang nek air matang, bebas. Matang, burung Wow, luasnya banget yes, lo, yes, gak, ya? Ya, aku. Terus eh, tanda-tandanya oh, tanda. tanda yang garis matang, ya, keringetan. Nenek, nih, song Ini, apa, ini ya? jam sekian, Nih, yes, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, Nah tangan siji biasanya ah, kayak opo, ah, biasanya tangan siji aku ya kuat ya. Ah, Naku wali sing, piro telung kilo, eh anda yang beri mungkin ya. Wah, kuat tang betet. <laughs> <laughs> oh, Anak kambak anaké hmm? si, si, Bambang iki. Yo apa? Cindy. Eh, siap bersiap nang Bang. Heh si, lampune. Waduh. Geser. Waduh, Bambang nanti, Mang Bambang. Ya, masukin. Hmm. Ini ini oleh ini oleh ini ini ini ini ini ini ini ini goreng. oleh jepok panggono itu susah kampung tapi segono mau sak tuli gitu. loh yes, heh suara apa apa lah penting enak tuh terus gitu wah kaget tak bosku terus kemenjeng ya uh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 Wah, adae teng sak. Lha Hmm, camuk Terus ini Jangan dia tetep juga gitu. nah. bikin lebih nikmat petang lesu jadi nikmat biar hehehe <laughs> <Biasa. laughs> nah, so, <laughs> eh payu ke youtube hehehe Wis <t immigration> gak ngatasi. Kebleh akeh bos. camuk-camuk Dina coach. kuat dia. Kuat. Terus di subscribe, like, komen. Oke okay, sih.